silakan apa ini kok silakan ayo. ini ada ini ada lomba dia ya, lomba lomba apa ini hadiahnya kayak gini nih wow mantap ayo. silakan ayo ini bu tabur bunga bunga kok ah, mama mama Warmi masih nyanyi nih oh iya, iya. silakan Mama Warni ayo bagus <tuk> gimana gimana mama? gimana Mama ayo silakan Mama ayo tolong Mama tolong ya ini bagus Mama. <tip> ayo mama ayo ayo mama silahkan mama silakan mama wah bagus lihat-lihatnya mama terus silahkan mama gimana mama Eh, saya sikat sikat guys langsung itu langsung diterabas langsung itu sikat. sikat kurang giginya itu giginya itu kurang tenang lagi main sini tenang tenang tenang Mama Ari ayo ayo bantuin om um. ayo ayo silakan bantuin Mama Um Aduh, Ayo. hai, Ayo. hai, Aduh, Aduh, Aduh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tukang hai, hai, hai, hai, hai, Look you guys Mama look you guys Coba lagi, satu kali lagi, naik lagi. Naik lagi, guys. Tunggu, teman. Bisa. Bantuin, bantuin. Iya, bantuin. Bantuin Om. Bantuin mana ini yang ada acara ini, guys? masuk masuk, masuk. om langsung di jalan coba dia jalan lagi Nantinya copot guys Kenapa mama Nantinya copot <tuk> Padahal masih tuan mama sama ini Sama motor ini Saya keluar-keluar motornya mama ini. ian motor mama kotak emo ke aduh okay. uh.